Tapi si Tony bagus juga teman-teman itu pas kemarin ngelawan damage agak gede. Kalau udah keluar mananya gitu. Jadi mirip si Play. Oke okay, teman-teman kita lanjut ke part ke-28 ya. Langsung aja kita masuk ke chapter 7. Jadi selamat menyaksikan buat teman-teman こんな山奥に引っ込んで、何を始めるのかと思ったら、山奥に引っ込んでそう。子供が 生まれたら、名前はどうするの? Oke, okay, kayaknya tadi yang ini ya, cuplikan pasti ini fan ya kali ya, dibantuin sama cewek gak tahu siapa. Hmm, nats 課題とか自由 mulai masuk kelas dan tugas lagi ya teman-teman ぴろ え、、2人 <laughs> <何それ? laughs> <laughs> 1組で <laughs> <ゆっくり考えればいいんじゃないかな? laughs> Yakut <sweak> banyak nyamuk nanti kita mau. Semangat. Semangat. Semangat. Semangat. Steel clutch. ya yeah, cuma satu, karena baru ya, Steel di ini diganti. Mantap, Oke, okay, mantap. Kenapa di iniin Amber Sub ya si anak? Karena memang dia itu Ngabisin SP gitu loh. Oh ini ada apa ini? Momen apa ini? Ya laki ya. Oh, ulang tahunnya si kali ya? Oh, ini dikasih apa ini ya? Hadiah dikasih hadiah. Oh, obat <gr coding in> <laughs> disuruh minum sekarang. <laughs> Tapi, kalau misalkan si Jess dibikin sintesis, itu bagus banyak, banyak yang bagus, loh, teman-teman. Dia gampang jadi skillnya super isi banget, gitu. Bikinnya bisa banyak, kalau dikasih sintesis, cuman sintesisnya ini yang bahan-bahan. Oh, kita dikasih magical fruit, uh, gatal hidung. Wadah. Ada, seb dulu dah. Oke, okay, ngomong lagi pada diem. Seperti biasa sudah ada yang ada di kelas. Oh, dan di sini udah ada Mopi. Eh, Mopi, halo, Mopi. Kamu ngomong apa, Mopi? Oh iya, matanya tajam sama kamu, Yo Wesley Oh, ini kali ya yang ngeliatin si Mupi. Bisa kalian bisa lihat tugas-tugasnya ya di sini Excel Black Liquid semua sintesis biar item kita banyak. Biar enaklah. Mupi, kamu tugasnya nanti ini di-skip aja ya, teman-teman. Oke okay, ya, teman-teman, tadi udah dikasih tugas. Si Mupi ternyata jago ya di sini, jago bikin-bikin apa gear jadi ya dikasih inilah tugas gear, ya super isi banget gilu, gitu gila itu. Si play lagi ngapain? Tripiak? Oh, yang tripiak equals apa tulah? Gak tau lah. Nanti di subtitle Indonesia. <laughs> Ya guys, kita udah ada kelas di sini. Sebenarnya sih pengennya keliling-keliling dulu temen-temennya buat upgrade tapi nanti aja deh mendingan ke student store. Eh student store, student fair. <laughs> Aduh ada-ada aja. Oke, okay. ada tugas apa lagi sekarang? Simbologi. dan ini wajib ya Required Oke mas kak. Tentang apa ini? Ini basic Oke okay deh, kita langsung terima. Oke, okay. di sini semester baru dan kita udah jadi senior ya teman-teman. Oh ternyata si lupa, ah, lupa. Oh isol deh ya, dari dasar tiga jenis emblem, oke. Okay. Aduh ditanya lagi, nggak tahu nih. Ini stabilis. Apakah benar? Ah salah. Halo. Oh, booster type ya. Oke. Okay. <tongan> Ada beberapa ini yang enggak ini yang enggak paham, sensei. Ya harus benar-benar di subtitle Indonesia gitu loh. Mungkin kalian bakal paham, nanti pas udah di-share, pas udah di-subtitle. Oke, okay. oh, oke, okay. tip lemon, kita ke koridor. Corridor. Transport. Oh, aktif. Oke, okay, di win koridor ya kita ya. Keyword okay, is deal. Oke. Okay. Oh, banyak dikasihnya. Ke workshop dulu. Jangan lupa ke workshop dulu. Oke okay, kita ke workshop, jangan lupa kita ke win koridor ya teman-teman. Kita langsung aja di sini tugasnya apa? Saya, saya nggak tahu tadi nggak terlalu banyak baca sebenarnya ya teman-teman dan nggak terlalu paham juga lah ya wes lah. Oke, okay. oh baiklah kita pertama ke mana dulu ini, emblem oke okay. kita aktifkan emblem oke okay. oke okay, exit mulai ya di sini ini kemana oh kita ke kanan dulu ya win koridornya kita ke kanan ya oke okay. Langsung aja Mungkin kalau ada mini boss aja Oh ini udah biru Bisa diambil Lumayan itemnya Cuman puni balok Nggak berguna sih Lara, popo Oke, Ini dulu Kita ini udah terlalu over Tapi lumayan lah Kalau misalkan ada ini ya Position lupa position Oh si Roxis dong Yang ini ya sama si ini deh oke okay. oh uh, ada bir ya ada bir berapa ini 600 ya 600 ini harus diambil dulu nih ya wes oke okay. aduh di dulu deh kesini dulu kita ini dulu ambil dunis yang oldir, oke, okay. ya salah, udahlah, ini kan mau ngambilnya buat sini ki, ah ya udah dah, nggak apa-apa, pakai okay, bani buat si Cyclone oke, okay. mantap, buat sintesis, oke. Okay. Ah, ini dulu. Kita matiin satu-satu. Buat si anak mati langsung. Langsung lagi? Oke, okay, mantap. Ah, cuma 300. Sayang banget kalau Rufus iniin jangan dulu. Oke, okay, udah bisa. Neki Oke, okay, heartcracker 364. bisa kali lah. Udah gede kali, oh bisa ya. Mantap, dapat biar monster beruang. Oke, okay. seperti biasa, item-item harus diambil ya, teman-teman kita di sini ke sebelah bawah ya. Nanti, uh -huh. oke, okay. uh -huh. cek hijrah. Yes. Nice. Sini sebenarnya banyak sekali hal-hal yang gerget Oh di sini banyaknya hell jar ya, teman-teman sama floor Floor apa floor Terigu Dan ada Punibal. Puni Punibal. Oke, okay, oke. Okay. We, jangan kabur dong. Ah, lumah. Hancur kau, hancur nyam-nyam nyam-nyam-nyam eh gak ada apa-apa cuman ada monster keci oke deh kita langsung lanjut aja ya terus kita ngaktifin apa ini di sini gak tahu ya udahlah gak apa-apa nilai jelek juga loh minimal dapat B aja udah cukup iya yeah, kita lewat-lewatin dulu ya kecuali mini boss lumayan AP nya yah biasanya nyangkut. ini kemana? di sana ada ah lewat dulu aja lah. nanti nanti aja lah kapan-kapan ke kebon. soalnya kalau udah nah, malem, oh, udah kebanyakan malam rempong udah malam rempong ah. oke okay, deh sini ya. Oke, okay, betul ya. Betul, bener atau enggak? Ah oh, udah. Bener ini? Ya, salah. Malah kekabon. Oh, aduh, aduh, aduh, aduh. Ada-ada aja. Kadang-kadang agak mumet, mumet. Senang banget sama mumet. Eish, yang duluan lawan lawan-inilah. Uh, ada mini boss, boss hancurkan. Wow ini buat Niki semua ini mah. Wah ambil dulu lah penternya. Oke okay, mantep langsung dapat. Roxis pakai Grand Ray aja lah, pakai api ini rasain Mantap mundur. Mana ini 400. Tahan dulu tahan dulu biar jazz dulu paning Hammer, biar musik mantap Wah sudah sama Niki Oke okay, Niki ambil oke okay, mantap Coss Wais Udah minibus lagi Aduh lewat dulu deh Maafin minibus, Halo aku gak mau lawan dulu minibus Nanti malah kelamaan dapat puni ban, Puni puni Puni puni balu Oke okay. Ini kenapa merah kecil-kecil Wow Mampir karena mungkin bisa diambil sama si Niki gitu loh, teman-teman. Oke, okay, kita udah dalam misinya ya. Kita nah, langsung aja di sini. Oh, ini ya emblemnya. gitu ya jadi kita ngelanjutin ya tadi deal. Oke okay, kita ini kita ngelanjutin. Hahaha, <laughs> ini ya. Buat masalah, oh oh, kita lanjut aja ya, teman-teman. Sini ada dan koridor, abis jangan dulu lawan biar diam aja udah. monsternya disitu sini ada apa nggak tahu, main koridor, abis bu. Oh, di sini baru lagi men oh enggak. monster Uh, oh, lanjut lagi Oke okay, di sini ada jalan banyak sekali ya teman-teman nggak tahu ke ternyata di sini juga ada lift ya udah 6 jam nih di sini ada apa uh banyak banget ya di sini ya teman-teman kita lanjut aja terus tunggu sebentar kita belum lihat dari memo ya teman-teman kita lihat memonya ya completed in 5 horse ya ya ini udah lebih ya. Oh, bisa bikin biar laut Ya udahlah, nggak apa-apalah ini ngelanjutin ya teman-teman. Waduh, di sini di handbooknya. udah 6 jam loh. Mungkin kita ini ajalah pulang dulu aja ya, teman-teman. Oke, okay, you can wanna win corridor abis, Oke, okay. eh eh. Kita ke student affair. Oke, nilai kita apa nih? Simbologi Oke Kita dapat apa? Oke okay, kita dapat B ya teman-teman ya lumayan lah nggak apa apa yang ini juga kita dapat B atau dapat A nya gimana coba kalian tulis di komentar ya teman-teman kalau oh, dapat A nya gimana caranya mungkin harusnya tadi cepet-cepet ya pas sudah diaktifin Mungkin oke okay. oke okay. ya Oke Oh, ini udah beres. Oh, mantap! Ini melaut nya 6 ya? Hebat sih, Mopi itu hebat. Kalau bikin yang gitu. mirip kayak si play, bikin kayak gear, gear gitu, teman-teman. Oke, di sini ada zeppelin saya ada apa dengan zeppelin Sekolah White Marathon. Apa nih? Oke okay. Oh semuanya Getter ke The Hague ya Hah Apaan tuh Ya <tuh> <tuh> ada apa lagi Ini itu si play ya ini si play ya ada si play maraton kontes, kontes maraton, teman-teman. Mungkin keliling atau gimana? Oh, langsung keluar. <laughs> Nyangkut, teman-teman. Wow, langsung, itu juga takkan kalahkan Tapi Oke, workshopnya gimana? Oke, okay, kita langsung ke workshop dulu ya teman-teman. Ini sebenarnya ada event apa ya? Gak tahu Jadi kelasnya di sini ada kelas maraton. Apalah kelas maraton? Gak tahu juga. Oke. Okay oke okay, langsung aja disini di memonya eh di memonya ketulisnya apa di memonya go to the heck and the top Mr. Depple Oke bicara balik Mr. Devil jika kalian siap oke okay. relation 5 jam oke okay, deh seperti kita ini ya lari-lari-lari kali ya kayak Tsubasa ozoro cekijrot teroleh rotis deh deh deh bener deh oh ini oke okay. Balap lari kita ya teman-teman Oh ini langsung ya teman-teman Kita deh ke sana Handbook Oke okay, deh kita langsung aja ya Oh ini ternyata Mr. Jepel Halo Wali kelas kita Bukankah kamu sudah kalian sudah siap? Ceki jerot Oke okay, ya. Oh, di sini ada pakapsek juga ya teman-teman. Oke okay, maraton. Ada si Tony juga.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 Oke. Okay. Sebelum matahari terbenam ya, kita harus ke sana. Oke, okay. udah ditembakkan tadi. Oh, Niki enggak kembali. Nunggu dulu sini Ki, lama dong. Oke nunggu dulu ini ya Yang lain udah pada kabur Udah pada lari Alah walah, walah. Oh, Belum terlalu jauh ya Jadi mereka ini ya duluan Kita belakangan Ini gara-gara nungguin si Oke, okay, eksperiment start. Oke, okay, kita maraton. Langsung kita ke sana. Oke okay, deh. Langsung maraton. Oh iya di sini banyak nyatup ya teman-teman. Ya, jangan dulu ini deh. Jangan dulu ini monster ah. Aduh, walung, walung, walung, walung. Ah, pada matiin aja lah, langsung pakai yang terbesar. At action yang paling gede langsung matiin. Ini 500 oh langsung dapet sekaligus. Oh, udahlah, pakai roxis pakai retraction dapat semua kali? Boh, mantep, tiga -tiga dapet. Eh? Oh mantep, tiga-tiganya dapet. Oh kok ada retraction ini? Mah retraction, bang, salah udah lah enggak apa Ini sebenarnya berapa damage-nya? 200. Lah, pakai okay, ini aja lah, minum tornado. Oke. Okay. Oke, okay, mantap ya. Aduh jangan dulu ini. Deh, jangan dulu ngambil dulu ini lupa. Lupa. Emang sayang sih, ba sayang banget sih itemnya ya, teman-teman. Tapi ya udahlah Kita lagi maraton ini. Jangan sampai kesorean. Ayo cepat, lari lari lari. Lagi ganas sekali ya ini. Wah, wah, wah, wah tadi melawan monster dulu. Ah, udah apa-apa, Aduh. Di sini ada Crimson Peter ternyata ya. Baru tahu. Wes, rapuhlah. Jangan dulu ambil-ambil item karena kita buru-buru loh, teman-teman. Kalian juga maraton, yang lain udah pada berangkat. Kita baru ini. Ah, udah mati, kau oke. Okay, kita save dulu, seperti biasa. Oke, okay. oke, okay, teman-teman, kita langsung aja untuk ambil ngambil Aduh, ada apa nih? Wah, tunggu di sana. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi ya? Ternyata kita dihadang, teman-teman. Kita, kita tidak ingin, oh waduh, lawan murid, lawan siswa. Eh, aduh, ada para ini dulu ya. Aduh, ternyata dihadang ya, teman-teman. Ya udah nih, lihat jurus niki dapat beruang. He's Agak Oke okay. Crew you uh, Jangan dulu dah Nah biar ini dulu ah Ini tadi mana? Ini oh Ini Lagi Wah langsung mati Mantep dan langsung jurus oh jangan stay prison kelamaan cuman 1052 ya, kayaknya jadi funny juga jadi ya jadiin pasien murid jadiin oh, mati mau dijadiin ini mau jadiin makanan marah kenapa mereka menyerang kita Oh Langsung hmm, Jadi ngehadang kita ya Aduh Dengan cara yang curang Marah. Ini lawan murid-murid Jadi kita dihadang ya teman-teman Oke kita langsung Aduh Ayo cepat Ah ini. Eh kita ke Oh kita ke kiri aja langsung ya teman-teman Di sini. Oke okay, ya Oke okay, ya Waduh ada yang gede uh, Hampir aja Oke okay, oke okay, oke okay. Kita harus cepat-cepat ya teman-teman. Bener? Oke, okay. bagus. Mantep 3 jam, udah 3 jam. Aduh, kalau keburu sore gas nih. Teman-teman, kalau keburu sore gawat. Ayo cepat, lari lari lari jadi subasa Ojora. Eh, eh, eh. Apaan tuh eh? Apaan tadi nge -like? Aduh ada-ada aja dah Oke okay, Kita harus jalan atas Mas oh, cepet-cepet Oke okay, jangan melambat. Item-item lah Item-item udah banyak kita lah Maraton, marathon Wey Eh cepat Wow ada mini boss Wey Waduh ada apa lagi nih Siapa lagi nih yang menghadang? Si Tony Aduh si Tony Sama si Rene Musuh bebuyutan Penjahat <laughs> datang lagi. Ini kita dihadang terus ya, teman-teman. Cuman mau lari-lari doang ini. Dan ini semua ya sama senior, sama semua ini ya. Untuk maraton ini buat semua siswa juga. Oke okay deh. Oke. Okay. Waduh ngelawan lagi kan si Renet sama si ini ya. Wow ngelawan lagi. Aduh aduh aduh aduh bir home run. Obol tiro. Oke okay lah, pakai kobalt hero. Oke, okay, sekarang kamu jazz. Jazz gunakan kekuatanmu, jazz waduh! Ini ini ya tanda tanya. Sky Prison, ah, buat si Tony, si Tony damage yang gede. Kita ini dulu, aduh. Oke, okay, mantap, paling jauh loh itu. Protection ini dulu si jazz ya. Oke okay, ya, kita ambil semua tiga, trot. Oh enggak bisa ya, apa lah. Oke, okay, sky present lagi. Oke, okay. jazz nanti ini ya harus mundur. apa oh, pasti ngesamen? lusa? di luar wah mantap. cobol kira dua ribu. wah, mantap. kau tadi Tony Sereno dapet langsung. Oh, jangan dulu Niki jangan dulu mundur. Karena butuh Niki itu buat bikin pelindung ya teman-teman. Di sini kita ambil dulu Niki sama ini. Nah, nyingin dulu. Si Niki seperti biasa kita harus pakai mana di Pelindungi dulu si Jess. Oke okay, ya. Di sini Jess udah harus mundur sebenarnya ya. Ya malah ini. Ya udahlah. Berarti kita pakai jurus ini ya jurus yang gabungan. Oke mantap. Diinin dulu sih ini diambil dulu nih. Pitoni yang dampaknya bahagia eh bahagia. Oh udah kalah. mantap Oh mantep. 600. Itu oh, hammer seperti biasa. Oh. Hidullah. Oke, okay, 400. Ah, langsung kalah. Wah, harus pakai decoy. Decoy dulu, decoy dulu, decoy dulu. Decoy dulu. dulu siapa nih? Diroxis. Diroxis dengan di decoy terus pakai taun biar semuanya nyerang ke sini. Wow. Okay, tahun ya. Tahun. Oh, seru tuna. Ayo serang seroksis lah. Tenang Ayo nggak apa-apa. sudah di Nih kalahnya sama apa sih? Maapik. Rain Oke, okay, Thunderin. aja ajalah. Uh oh, ini. Mantap. Ini ternyata ya, cuma sembilan puluh kecil banget gila parah. Oh, ini udah pakai tahun kasiannya sebenarnya si Rofiq ya udah lah apa apa. Oh mantap. Masih kalah juga. Oh. Wow. lawan banyakan aduh ada ada aja nih ya ayolah tinggalin mereka lah kita harus ke finish dadah hahaha <lama> Ah, ya sudahlah ini nekat sih si Tony itu karena nekat tuh ada ada aja dan <laughs> aduh belum lulus oke okay, kita udah sampai ya teman-teman tempat pertama atau tempat pertama <laughs> oh kalian menang, oke. Okay. Cuman kita dihadang aja ya teman-teman. Ini muriknya pada kemana? Enggak tahu kali ya. <laughs> Dadah ada aja lah. To get your unit from student affair Oke okay, kita ke student affair ya Oke okay, mantap Oke okay, seperti biasa kita save dulu ya temen-temen Temen-temennya harusnya ke student affair dulu ya Ah yaudahlah student affair <laughs> Aduh Student affair Kita langsung ke student affair Oke, langsung aja teman-teman. Kita stand up To get you for marathon. Oke, maraton kontes Mau aku dengar kalian menang. Oke, makasih banyak. Oh, reward dikasih reward ya, teman-teman. kasih attack fruit magic fruit defense fruit res fruit oh dapat buah-buahan kasih buah-buahan ya. dan kita dapat nilai A ya teman-teman ah oh, padahal pengennya ini ya bagus gitu loh dan kita udah punya free time lagi ini ada apa eventnya itu yang paling ujung ya teman-teman dan kita ada cerita lagi Gila, lima mantap mantep banget itu si Mupi. Kalau bikin sentensi si Mupi gila banget, banget, bagus banget. di sana ada event, gak tahu eventnya apa ya teman-teman. Oke, di sini ada yang lagi ngelamun ya. Kau tidak terlihat senang oh, Nah bukan apa-apa Oke okay. Banyak berpikir Kita sudah jadi senpai Oke okay. Gak Nggak kerasa ya teman-teman Kita udah jadi ini ya Udah Kelas 3 loh Udah jadi senior Oke okay. hmm. Oke okay, teman-teman mungkin untuk part ke 27 ya Eh 27 atau 28 yang nggak tau lah pokoknya Udah sampai sini Makasih banget yang udah nonton Mudah-mudahan subtitlenya menghibur kalian ya teman-teman Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Kalau bos senin ya mohon maaf Jangan lupa di komen juga ya Karena butuh masih butuh kritik nih, Ngomong dari cara ngomong juga Teman-teman mohon dibantu ya Terima kasih untuk semuanya Thanks for watching Terima kasih telah menonton video ini Jika kalian mendukung channel ini Agar terus berkarya Silahkan subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian